Halo guys, hari ini oh, mau unboxing pakannya kucing si putih si putih. Hai guys, Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! ini Ayo! ini Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! tinggal lagi minta wow itu pelan pelan guys bungkusnya guys bisa using using using again hahaha <laughs> Guys. Yuk, Wow, ini sudah gitu. lebih satu menit. Berarti ini bukan video stock lagi nih. Ini video biasa ini. Ini. Mau mungkin video dari dia. Guys. Yuk, ayo Bismillahirrahmanirrahim. Macam duetat. Duetat. Ini duetat mah. Hati-hati, was. Hati-hati. Ah, ada gambarnya kucing, Guys. Bukan, buka satu-satu ya. Ayo, hitung hitung, hitung Nah, lengkap Ada, Ada berapa kitchen, anak kiting. Wow, kucing anak sutin. Satu, kiting. yang dua Yang dua wow, wow, banyak kiting. sekali Itu mau ambil yang kiting. pink Ambil pusnya. Wow, Alhamdulillah. Alhamdulillah.